Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Senin, 3 Oktober 2022, kompak naik untuk cetakan Antam dan cetakan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp541.000, naik Rp1.000. Emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp490.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 978.000, naik Rp 2.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 918.000, naik Rp 1.000 dibanding harga kemarin. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.655.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.501.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 4 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.